selamat pagi kawan semuanya uh, assalamualaikum selamat pagi kawan semuanya ketemu lagi dengan vlognya sidar cumi hari di pagi hari ini uh, sidar cumi meng, akan mengajak kalian semua untuk mukbang mukbang ini ya mukbang bubur kita mukbang bubur tapi sebelum mukbang bubur kita nari kopi pinggiran dulu ya itu keluar dari pagar, sudah keluar dari pagar ya. Sudah keluar dari pagar untuk mukbang ya. Kita mukbang bubur. Mudah-mudahan juga kalian ya. Tapi di sini udah ada kerugian. itu kita ke tanah normal ya tanah tanah normal untuk ini ya untuk hari-hari biasanya Perjalanan masih sempit. Bang, beli kopi pak? Ini saya ragukan sini. Kopi Indo Cafe. kopi sama ini bang filternya hmm. Hmm. Nah, saya beli di mana ah. di, di sini masih wow. oh iya <guluh> iya biasa belum pada buka semua emang iya. agen bisa bisa nih. dari sana buat satu ini masih dapat banyak ya enggak biasanya setengah, setengah ya. hmm. ada enggak nah, Baru naik. Hmm, iya emang. Kopi sama Indo Cafe. Eropa Maya Kopi. bukan lima ya emang rokok berapa setengah oh ya udah ya ya <tuh> <tuh> nah, kita <tuh> lakit, <guys>. <tuh> <tuh> ya kita sekarang uh, uh, menuju ini udah dapat kopi sudah dapat kopinya ni guys Sudah dapat kopi kita menuju ke uh, Mana Ke sana ya Menuju beli bubur yang bubur, nah. buat Pak Imeh. kanan ya, yang langganan keluarga yang ada di bawah ada satenya juga guys ini paling enak guys di sini ya deket masjid namira jadi harganya juga mumer guys kita tanya ya satenya berapaan bang harga satenya berapaan? Ya? bungkus dua uh -huh. buat pak bang yang di atas yang bawa kucing Yang ngapain lagi lima ribu murah gede, gede lagi ini petempatan di ini ya tempat barat ya. Jadi kalian kalau kalian nanti kalau berolahraga bisa datang langsung ke tempat barat ya. Bisa datang langsung ke daerah tempat barat untuk main bubur campur bubur ayam. enak kayak kacenya, kacenya enak. Jadi yang suka obi makan bubur bisa datang langsung ya, bisa berang langsung buat makan bakpao baknya. Sambelin, sambelin, pedes. Dua ya, dua-duanya pedas. Hai, ini, nih, Bang. Dodo dua pedas, berapaan nih, Bang? Dua belas, sampai berapa? Tapi dua b Bang. besok Oh, harga lebaran ya? Beda ya. pasar-pasar biasanya Belanja masih kan masih rebutan kemarin-kemarin Iya kemarin. karena jarak ya bang, masih suasana lebaran uh -huh. Jalan masih sepi Enggak, saat tembak-tembak aja setiap hari udah kasih ya bang ya. Ini gitu ya bang karena suasana hari -hari lebaran Terus no, di Bang Pe lagi no Bang Pe, ngapain? Bolehlah satu. Makan bakso habis makan bakso tepar. Pengin makan habis makan bakso tepar. Mantuk, iye oh, baru bangun. Tidur. Hoga, ngapain ngajak Bang Empet tidur ya? E -e, pede banget. gado-gado nih -gado tuh, guys. Ada yang makan gado-gado. Ini pedas nih. Ini baru jualan lagi ya? Iya. Hmm. Lebaran lebaran libur kemana bang? Kampung. Bang kampungnya di mana bang? Ah? Kampung yang... lain. <laughs> di kuningan. Yang... eh belum lebaran. E, Minaraidin. Oh, ya. Cium tangan. Masa cium tangan Sekarang naik dong bang? Seporsinya berapa bang? Rp1000. Oh, next 1000. Jadi 16 ya. Jadi 16 karena masih lebaran. Oh, ya iya udah lagi gitu langka lagi. Benar. belum pada banyak yang buka lagi pasarnya. Eh. 16.000 ya. Enam belas ribu seporsi bisa pakai nasi, bisa enggak ya? Iya, sama pakai lontong Masih. ya? Gitu nasinya. nasi gado-gado, nasi lontong. Ini habis beli bubur, udah kasih makan dulu seseorang. Ya, udah, kalau apa mau dulu? Heeh. bukan mau makan mungkin lagi oke okay. ya udah pulang dulu oke okay, guys kita kita ngantarin pesanan bubur karena uh, udah ditungguin buburnya guys jadi sampai disitu situ dulu uh, videonya ya guys jangan lupa untuk like and subscribe oke okay, guys thank you for watching